Benarkah Irjen Kerdisambu terancam hukuman mati? Seperti berita yang beredar di luar sana ya Langsung saja kita simak salah satu videonya ya guys Barada RI telah melakukan penembakan terhadap korban Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Sambo di Komplek Polri 3 berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka menurut perannya masing-masing penyidik menerapkan Pasal 340 Subsider Pasal 338 Junto Pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya, 20 tahun. Ya, benar saja guys. Bisa ada uh, hukuman mati atau penjara seumur hidup ya guys. Oke, okay. terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Kita kembali lagi di next video.